di si rumah setelah banjir. Bisa lihat di sini ada bekasnya. Be Kebanjiran di sini. Udah bekas tanah. Dan di sini ada kayak bekas kamar, kamar ya. Asalamualaikum, Nah ini biasanya tuh ada bekas ngelapin banjirnya. Di luar juga sih ada bisa ada. Di sini ada dapur ada dapur kukas kemarin banjirannya pasti tebal lumpurnya bisa lihat ke bawah bisa tebal dan ini